Coba diceritakan lagi dari awal tadi gimana awalnya belajar perguruan perguruan hmm. itu tuh mempelajari ilmu apa zikirnya oh, juga pakai tasbih panjang pertama-tama pertama masuk kali saya pertama belajar dia harus bawa tasbih tasbih sama kain putih. Tasbih sama putih, hmm. pertama kali belajar itu, hmm. kapan? Putih itu untuk ditutupkan untuk kita zikir Kapan itu? Udah lama, hampir 10 tahunan oh, Udah lama ya, 10 tahunan yang lalu hmm. Oh, belajarnya itu disuruh zikir? Zikir, tapi sebelum tasbih itu di, kita zikir, dijampikan sama gurunya. gurunya Dikasih pakai stangi Oh, tasbihnya di hmm. dijampikan, hmm. dengar apa? Mantranya dengar? Enggak Kayaknya dia ada ngisi eh, jin supaya kita yang zikirkan mendamping kita lho. Nah, Jadi gurunya itu membacakan mantra di tasbihnya uh -huh. untuk ngisi jin uh -huh. ke tasbih itu uh -huh. Terus kita berzikir itu untuk jinnya? Iya, jinnya yang zikirkan katanya Oh jinnya yang zikirkan katanya? Uh -huh. Masya Allah Tangan Waktu tuh kayak bergerak sendiri katanya. Tangan gerak sendiri uh -huh. Waktu itu disuruh zikir apa? terserah katanya, lafasnya terserah ah, tapi pun kita tidak bisa ngikutkan dan, dan dirinya sendiri ini susah ngikutkan katanya soal jin yang yang jikirkan yang itu jin hmm, hmm. setelah dia bisa kayak ada rasuk dalam diri itu ada hal gaib masuk hmm. uh, nanti dia kayak ramai kerumbulan duduk suruh zikir juga Masing-masing Murid-muridnya suruh dikir ramai oh, rame dong. Sampai ada polisi, ada tentara juga belajar Tunggu Jadi kalian disuruh dikir Iya Pak apa? Ini kaya dia? Ini tas Yang tas B lebih panjang lagi disuruh dulu Kita udah berapa tahun tuh disuruh tas B yang kita pakai nih Kasihkan dia, suruh dia disambung untuk zikir keliling loh. Wow Jadi tidak suruh putus. masuk hmm. nah, Sempat saya disuruh nih Saya suruh um, dampingi bacaan, tapi yang si guru ninda banyak kanehan kanehan lah dok itu ini. waktu itu dikira itu islam ya? Dikira oh, iya dikira islam ya awalnya ya, ini takdirnya. iya udah lama dok coba angkat gini oh ya panjang tasbunnya nah. jadi ini dipakai untuk zikir itu ada hari-hari tertentu kita disuruh mandi dok pernah mandi apa tuh, mandi hari Kamis? Tiap hari Kamis lanjut cepat belajar. Oke, okay. Oke okay, jadi gini, kita dari awal lagi, ya. jadi pertama kali belajar itu hmm. katanya ilmunya itu dengan zikir, hmm -hmm. bisa ngobatin orang. Oh, supaya bisa ngobatin orang, nah, bisa kalau kita ngobatin orang tuh pakai kemasukan. Masukannya kita ngobatin bisa. orang pakai kemasukan, nah, maksudnya kita mau. Oh, roh yang orang sakit tuh, atau jin yang jin mengganggunya uh, uh, tapi dimualapkan mualab tuh kata yang tadi lah kita jikir nanti roh yang si penyakit tuh pindahkan ke kita Oh, jadi jin oh, yang jadi ada di, di badan pasien itu uh -huh. ditarik masuk ke badan yang ngobatin ini ya, uh. Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan pak jadi netralisirnya melalui perantara gitu melalui perantara gitu iya silakan pak gitu pak yang menggunakan silakan kalau tutup pintunya kak ya. Tunggu, jadi menggunakan tas diri ini, ya, terus kain putih. kain putih, kain putihnya itu untuk apa? Untuk menutupin supaya kita ini, tak Perasuk. tahu Kerasukan uh, itu. Uh, uh. Jadi kita ditutup kain putih, uh -huh. kain cover itu kak? Bukan, kayak, kayak model sal dok. Kayak sal itu, Vessel. ada di bawah? Ini Ikan putihnya. Ini ikan putihnya ya Seperti spesial itu ya. Iya. Nah, gimana tuh? Ah? Ini cara makin. Ah, kita suruh berzikir. Nah, gini nanti panggilnya tuh Assalamualaikum pendamping kita namanya ada masing-masing. Pendampingnya? Ha -ha. Oh, oh, itu, itu siapa yang ngasih? Itu yang guru yang di tasbih kita dijampikan ini namanya. Oh, langsung dapat nama gitu ha -ha. pendampingnya? Iya. Misalnya kayak gimana? Misalnya pendampingnya si A Mustafa ah, misalnya, Pendampingmu Mustafa itu jin berarti ya Iya kita dipanggil lah Jadi waktu misalnya ada pasien di depan nih, mm -hmm. Udah kayak gini mm -hmm. Terus dipanggil Mustafa Mustafa gitu Kita harus berdua yang sesama yang belajar Jadi uh -huh. kita pakai masukan dulu Pendamping kita manggil nanti Udah masuk jinnya Dimualapkan nanti penyakit ini, ini ada yang pindahkan penyakit yang si pasien, pindahkan ke yang dimualapkan tantang, tantang. jadi pendamping yang tak misalnya namanya mustafa hmm. itu udah mulai dikir belum manggil dia tuh? udah udah udah mulai dikir? Udah mulai dikir. A dikirnya kayak gimana? Tahu. misalnya? misalnya perantara langsung oh langsung masuk, masuk? Masuk, masuk, oh jadi kita pakai Mustafa misalnya uh -huh. dia langsung masuk ke badan, Assalamualaikum Mustafa, Assalamualaikum Mustafa, uh -huh. datanglah jin iya. pendampingnya itu uh -huh. masuk ke badannya, uh -huh. terus dia yang zikir uh -huh. ada pendamping uh, jin, ada orang atas, ada orang itu beda lagi manggilnya Assalamualaikum oh, ada istilah-istilah gitu, ada istilah -istilah gitu uh -huh. lagi jadi setelah kemasukan, baru jin yang di badan pasien, ditarik. Uh, uh, pakai yang sipan yang orang sesama saya yang belajar, mindahkan ke yang, yang dimualapkan. obatnya ada berdua? Uh, uh, rame. Soalnya perguruan itu rame dong. Uh, tapi kalau mengobatin harus berdua? Uh, harus berdua. Masya Allah, oke okay, oke. Okay. Jadi, jadi selama ini yang dia berpikir memang mikir di bacanya? Iya. Apa misalnya? Sampai orang meninggal keluarga kita pun bisa dipanggil maksudnya masuk ke badannya A -a. katanya. A -a. Oke. Itu maksud saya nih, dikirnya itu apa biasanya? Itu setengah sadar apa enggak ingat sama sekali? Enggak ingat sama sekali. Enggak ingat, sama sekali. ingat. Berarti tahu dikirnya apa ya? Iya. Soalnya lapasnya tuh kita beda. Susah ngikutin dengan tangannya. Oh ya? Makin cepat dulu. A -a. Kalau misalnya temannya yang lain lagi kerasukan lagi dikir itu pernah dengar? Enggak pernah. pernah. Soalnya pas dia kemasukan dulu Dok. Kayak orang kelahi kayak masukan langsung tiba-tiba masuk. Gitu oke-oke, okay, okay. jadi ee, sudah bisa ngobatin orang waktu itu. Iya, pas udah belajar, udah, sebagian udah pernah buatin orang, Aa. termasuk keluarga sendiri lah. Oke, okay. jadi setelah mempelajari apa namanya ilmu gaib, iya. perguruan apa dampaknya setelah mempelajari itu di kehidupannya. Pertama sekali saya belajar sih dok Banyak perubahan drastis mm -hmm. Masalah yang saya bilang pernah Mereka orang menikah keluarga kan. mm Hawa-hawa -hmm. gaib itu makin menimbul di badan tuh makin cepat Kayak setrum gitu dok mm -hmm. nah, bisa merasakan cepat gitu Apalagi? Hmm, yang keanehan makin lama makin lama tuh dok Perguaran tuh makin berkurang orangnya <laughs> Makin berkurang sampai-sampai pun saya pun heran di situ ada kepala sekolah ada tentara polisi kan oke apa lagi uh, dampak negatifnya setelah ini belajar ini awal-awal sih katanya dapat ini belajar sholat mungkin rajin katanya gitu katanya kalau awal, awal belajar sholatnya akan uh, lebih rajin tidak pernah kita ini belajarkan belajar kan habis maghrib Seharusnya kan sholat isya biasa dengar aja kan kita beli sholat minimal uh, ini malah minimal suruh udhuk, malah baca yasir, ramai-ramai, jikir ya. Walaupun tidak azan isyak. Uh -uh. Masya Allah. Ah, terus aneh ya, uh -uh. kok kayaknya uh, malah. malah, malah lebih parahnya gini dok, kita harus ngumpulkan uang. Uh -huh. Harus beli senjata gaibnya. Beli senjata gaib. Uh -uh. Waduh, waduh. Gimana uh -huh. itu? Itu saya heran, dok. Oh kalau di perguruan itu, kalian bisa narik benda pusaka gaib gitu? Kok lah saya belajar sih selama saya mengobatin orang, gak pernah pula tuh dok. Gak ada yang kayak gitu ya. Soalnya saya lihat sih pernah ada satu peti itu kan. Kan tasbihnya ada tuh panjang, sampai lingkaran kayak gini lah tasbihnya. Malah bisa lebih panjang lagi. Bisa hmm. minimal 8 orang atau 10 orang tuh zikir. Untuk zikir. Satu tasbih dalam sekeliling itu. Jadi saya heran. Kok bisa dikir ya? ini? Katanya emang ada dalam Jukata, harus dalam ini gitu. Sekali dikir ini, saya bilang, saya heran-heran ada benda pusaka. Dia, saya selama ikut belajar hampir 10 tahun tuh, tak pernah ada dapat ini. berarti ini paling hmm. orang kayak seperti dia, video dokter ya yang eh, orang kirimkan ada. Ini yang mau dimusnahkan, tapi, nah, tapi itu. dia nggak musnahkan dok. Katanya di dalam itu tuh udah hilang dah. Tapi barangnya masih ada. Keris masih banyak. Hampir satu peti kayak model peti kayu lah. Masya Allah. Ya. hampir hmm. <laughs> <tuk> saya nggak jadi terus kan kenapa nggak jadi terus ketemu dokter nih dia bilang. Ada halangannya ya. Iya. Sampai berdebar-debar, Sampai... ini tadi ibu ke sini ya, buang -buang air terus. semalam ya Semalamnya tidak bisa tidur. Semalam tidak bisa tidur. Semenjak yang saya... Sebelum sebulan nonton video dokter pertama kali. Nonton video saya mau jimat. sih, Mak? Bukan. Video Se Rukia. maaf Video Rukia. Sebelum pertama kali istri saya kan lihat yeah. video dokter. Iya. Yeah. Sebelum-sebelum menuju... Nonton video dokter tuh yang hampir saya Pertahu tentang dokter nih Saya dapat mimpi tentang belajar saya dok Kayaknya ada yang mau menggerakkan supaya saya ini Belajar lagi Supaya belajar lagi ya uh -huh. Ada lagi yang perlu saya tahu Oke ya sudah Itu uh, saya sita ya diserahkan yeah, yeah. <laughs> maksudnya ya yeah, yeah. nanti untuk dimusnahkan ya, yeah. nah, ya. masukkan ya lagi dalam uh, plastiknya yeah. oke terima kasih atas keterangannya mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran mm -hmm. untuk, mm -hmm. untuk para pemirsa ya yang menonton ini mm -hmm. Ayolah kita mulai rukiyanya silakan berdoa minta kepada Allah semoga melalui rukiah ini Allah hilangkan gangguannya penyakitnya ya bapak-bapak semua apa yang dirasakan berdebar, berdebar. badannya rasa membesar Amin. kayak ngembang-ngembang gitu kayak mau kerasukan ada yang mau ada yang mau masuk iya. tahu ya iya. <laughs> kayak semuanya silakan berdoa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رحقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عنده وإنما يدعوهم حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله لا لدي نعاها المشركين قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِي وَنُسُكِي رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ الْمُسْلِمِينَ Kamu penjaga dia? <laughs> hmm. <laughs> Kamu tinggal di badannya kah? Kek di luar badannya? <laughs> di dalam badannya? Oh. kamu yang masuk dari ilmu gaib itu? Okay. kamu udah tahu kan dia mau bertaubat nah jadi dia nggak ingin kamu ada bersama dia lagi? Hmm? nggak bisa? oh, oh nggak mau? ayo ke saya masuk Islam? nggak mau juga?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 Baraa'tun min Allahi wa Rasulihi lladhina ahatu min al-musyrikin. Baraa'tun min Allahi wa Rasulihi lladhina ahatu al Allahi wa Rasulihi lladhina ahatu Allahi wa Rasulihi lladhina bara'atun minallahi wa rasulihi lladina hatta min من bara'atun wa rasulihi min Barakuminallahi min Allahi wa Christmas Barakuminallahi warasulihi minal mushrikin Allahu nur Ash- cetera Assass, kalo water minal lo Nur Ash-坑 waktu Allah No那麼ывam Talalayhi wal ardh Salaf Dus ofaman wal ardh Surah Ya Meliru wal ardh South Expect Per wal ardh Wise'ata landsanaal wal ardh Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma wa wa Ada rasakan sesuatu Pak Bapak bapak? apa yang dirasakan? ayo ke saya masuk islam kamu tinggal ibadahnya apa di tasbih itu? ibadahnya, di tasbih itu ada juga? temanmu? oh bukan? oh lain lagi? ayo ke saya masuk islam? kenapa? Baraa'tun min Allahi wa rasulihi lladina hatu min al-musyrikin. Baraa'tun min wa rasulihi lladina hatu min al-musyrikin. Baraa'tun min wa rasulihi lladina hatu min al-musyrikin. Baraa'tun min الله wa لا lladina min al-musyrikin. Kamu dibikinkan sarang di badannya. Mm. Oh, mm. di mana? Di dadanya, di kepala. Mm. Oh, semuanya mm. Wah, udah, udah menguasai semua badannya. Mm. Tam, awal masuknya, kamu dimana pintunya? Mm. Kepalanya Oh, kayak gitu kenapa pak? Mual pak Oh Oke, okay, ayo kita hancurkan pekerjaanmu Dari awal sampai akhir, insyaAllah Wa qadimna ila ma'amilu In amali faja'annahu haba'an Mansura wa yunazzilu alaikum Minasamai ma'aliyutahirakum Bihi wa yudhiba'ankum Rijizah syaitan واليربط على قلوبكم ما يثبت به الأقدام فأت الله بنيانه من القواعد فخر عليه مصطف من فوقه وأدهم العذاب من حيث لا يشرون درات من الله ورسوله ل الذين Qul من المشركين قل إن wa ونسك wa mamati lillahi رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وعن أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وانهن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقد ابن الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب أنكم رِجْزَ الشيطان وَلِيَرْبِطَ على قُلُوبِكُمْ ويثبت به الأقدم. فأتالله بنيانه من القواع لفخر عليهما، من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله راضين من المشركين. قل: العالمين. لا شريك له، Masaludadi na taho domin dun ilahi awulia masalil ang kabuti baita wa inna au hanaal tila baitul ang kabuti laukan wa kadimna ila maami luminaamalin fajana ويذهب أنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ما يثبت به الأقدام فأت الله بنيه من القواع لفخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشرون برأت من الله ورسوله إلى الذين عهد من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وانهن البيوت Hadi hijjahhana muati kuntum tuadun Ilaw Bima Islaw haliyauma Bima kunttum takfurun Hadihijahhana Bima kuntum takfurun Hadihi jahad namulati tuadun tu islaohal bima kuntum takfurun <tuh> namulati kuntum tuadun islaohal yoma bima kuntum takfurun tuadun takfurun <tuh> <tuh> <tuh> Hadihi jahannamun lati kuntum tu'adunis lawha liawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamun lati kuntum tu'adunis lawha liawma bima kuntum takfurun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 طَارِئٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Ayuh, saya masuk Islam. Kamu sakti kah? Oh.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 Halaka anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, sultania, sultania, Oke, okay. kita tidak perlu bertarung. Saya hanya ingin mengajak kamu masuk Islam. Ayo ikut saya masuk Islam. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Ayo kita ucapkan syahadat. Ikuti saya. Asyhadu asyhadu alla ilaha. ilaha illallah Allah. wa asyhadu anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat datang ke dalam Islam. Langsung sadar. Tadi itu setengah sadar. Tengah sadar masih dengar ucapan saya. Masih seperti itulah kalau saya belajar. Kayak tadi itu sakit sekali kayaknya ya. Iya. Kalau apalagi ngobatin orang lebih parah ini. Iya, ya, karena jen di orang masuk ke badannya ya. ya. Apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah sih kebagian sih alhamdulillah. Cuman di kepanasan pokok daerah samping masih berat? ok, bentar <Coughs> ayo kita lanjutkan, Bismillah Wa qadirna ila ma'amilu min amalin faj'annahu <danses> haba'an man surah wa yunazilu alaikum min asamai ma'an li utahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijizah syaitan واليربط على قلوبكم يثبت به الأقدام فأت الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشرون برأت من الله ورسوله إلى الذين آحث من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وموتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Masalul ladina taho min dunillahi nila masalil ang kabuti baita wa inna na au hanal tila baitul ang lau ka وقدمنا إلى ما من, عمل حباء وينزل عليكم من ما الشيطان الأقدم الله من من فوقهم برأت من الله ورسوله إلى الذين من المشركين قل إن صلاتي ونسك ومحيا وممات لله رب العالمين لا شريك له أول المسلمين مسأل الذين تخدوا من دون الله أولياء كما سل الأنكبوت تخدت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا siapa kamu? Hmm? kamu yang di badannya juga? kamu yang di badannya apa di tasbih itu? di badannya ayo ikut saya masuk islam kalau kamu masuk islam ini balasannya Insyaallah Allah hadir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 Nah, itu balasannya. Kalau kamu masuk Islam, mau tidak mau pergi ya dari badannya. Ya, Oh tidak mau, jadi harus ngalahin kamu dulu. Kayak gitu, oke. Okay. Saya akan minta kepada Allah untuk mencabut kesaktian kamu itu.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 Halak anni sultania halak anni sultania halak anni sultania halak anni sultania halak anni sultania Ha <tik> gimana nih Ayo kita masuk Islam? Mmm. Wah oh, itu udah lemah baru mau masuk Islam. Ya kan? Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan firman-firman Allah, ya kan? Mm. Nah itu Okey, ayo nah, kita ucapkan syahadat Ikuti saya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Selamat datang ke dalam Islam masih ada yang kafir di badan ini. Ayo ganti. Wala huma sakanofil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim. Wala huma sakanofil laili wan nahari wa as-sami'ul alim. Kamu kafir? Ayo saya masuk Islam. Oh, langsung mahu. Alhamdulillah. Ayo kita ucapkan syahadat. Asyhadu an Ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada lagi yang kafir? Walahu fil layli alim. alim. Hmm nah ikut saya masuk islam kenapa? apa? kamu dari tasbih ini? Oh. kamu diisik sama gurunya ini ke tasbih ini? kamu piaraan gurunya kah? Atau kamu ditangkap dari lingkungan, hmm. dimasukkan ke tasbih itu. Hmm. Kamu piaraan gurunya, hmm. oh. kamu tinggal di tasbih itu. Hmm. Terus, untuk mempertahankan kamu di situ, gimana caranya? Hmm. Orang ini hmm. Ha -ha. Hmm. Hmm. apa yang kamu ambil dari dia? Kamu makan dari badannya. Kamu makan dari badannya. Hmm. Lihat. Ini Pak, sama kayak orang punya apa? Cincin Benda. Cincin. <laughs> ah, misa misalnya cincin nih Pak. Cincin kalau disi koda misalnya kan. Eh apa? Benda pusaka disi koda itu. Kayak gitu ya kerja kalian tuh ya. Hmm. Ngambil ini orangnya kamu makan. Hmm. Orang yang punya itu yang kamu jaga dijaga katanya kan nah kodamnya gitu. Tuh. Alhamdulillah beliau nih Allah beri hidayah bertawabat dari ilmu ini. Ayo kita masuk Islam. Ayo kita putuskan ikatanmu dengan tasbih itu insya Allah. sama guru sama apa tuanmu itu ya insya Allah. برات من الله ورسوله لا لا من المشركين برات من الله ورسوله لا لا من المشركين برات من الله ورسوله لا لا من المشركين برات من الله من برات من الله Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Oh, sakti juga kayaknya Ayu Kita cabut kesaktian kamu insyaAllah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 Halaga Ani Sultania, halaga Ani Sultania, halaga Ani Sultania, halaga Ani Sultania, halaga Ani Sultania.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 Ayo kita hancurkan kesaktian kamu insyaallah waqul ja al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa waqul ja al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa waqul ja al وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كان زهوق وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ إِنَّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ إِنَّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ إِنَّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وقل جاء hak wazhak al-ba'ith, Inna كان baith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 Inna fatahna laka fathab mubina Inna fatahna laka Inna fatahna laka Inna fatahna laka inna fatahna laka fathaman mubina inna fatahna laka fathaman mubina inna fatahna laka fathaman mubina inna fatahna laka fathaman mubina wala in sa'althum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Qul a'tharaitum ma tad'una الله إن Allah الله arada ni Allahu bi durrin hal hunna kashifat durri aw aradani bi rahmatin hal Bara'atuh min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Bara'atuh min, min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin أَوَلَمْ يير الَّذِينَ كفروا أن السماوات وَالْأَرْضَ كان تأرض ففتقن ما مِنَ ما كُلَّ ما ففتقن فَلَا ففتقن وَقُلْ جَاءَ ففتق ما ففتقن إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ فقن فلا وقل جاء الحق إن كان Hmm. ok mau masuk islam sekarang hmm tak mau bismillah Allahumma sallam bismillah bismillah ni rumah kamu dah saya hancurkan tidak tidak tidak Baratu min Allahi wa rasulihi Laalladina ahadu min al muchrekin Baratu min Allahi wa rasulihi Laalladina ahadu min al muchrekin Baratu min Allahi wa rasulihi Galadina ahadu min al muchrekin Baratu min Allahi wa rasulihi Laalladina ahadu min al muchrekin Baratu min wa rasulihi Laalladina ahadu min al muchrekin Ini nanti Mau dibakar apa yang dirasakan? Berat di sini. Bapak? Enggak ada. Bapak? Nah. ada mual-mual sedikit. Ada mual-mual sedikit, Bapak? Loh. ada apa-apa. Ayo kita masuk Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Allah nur sambahat wal ardhalah nur sambahat wal wal ardhalah nur wal wal wal wal Baik kita saya bismillah. Asyhadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Oke, okay, kalian semua yang sudah masuk Islam, pergi ke masjid masjid yang besar itu. Masjid Mujahidin, nggih, pergi keluar dari badannya alhamdulillah Masyaallah. Istighfar, istighfar. Alhamdulillah. Ringan dah. Alhamdulillah. Kepala masih berat. Masih berat. Oke, okay. ayo kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu <Sess> masyakana fil layli wal nahari, wahyu assemigul alim. Walahu alim. Walahu yang di kepala ikut saya masuk Islam. Allah wal ardh. Allah wal ardh. Allah wal wal ardh. Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh. Ai ketika masuk Islam? Hah? Seperti teman-temanmu tadi. Baratum min Allah wa rasulihi lladina ahadtu minal musyrikin. Bara'atun min Allah wa rasulihi lladina ahadtu minal musyrikin. min Allah wa rasulihi lladina ahadtu minal musyrikin. Ikuti saya. Ashadu Allah alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Lagi pergi ikut teman-temanmu ke Masjid Mujahidin. Nggih pergi. Fasubhanalladzi bi wa ilaihi turja'un malakutu kulli wa Alhamdulillah Dengan coba rasakan lagi masih ada ndak yang berat di badannya Sebel, sebel, muka. mukanya sebel mukanya sebel apa masih ada apa enggak oke okay, kita cek lagi wallahu masaka laili wan nahari wa huwa alim wallahu masaka laili wan nahari wa huwa alim wallahu masaka laili wan nahari wa huwa alim wallahu masaka laili wan nahari wa huwa alim Walahu masakan fil layli walnahari, wahyu asamiun alim. Walahu masakan fil layli walnahari, wahyu asamiun alim. Kamu yang di wajahnya, ayo kita masuk Islam. Oke, okay. ayo kita ucapkan syahadat. Bismillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah alhamdulillah oke silakan pergi ke masjid ikut teman-temannya fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi bi yadihi Alhamdulillah. Selama ini kalau kerasukan tuh kalau keluarnya emang gitu ya. Ndak-ndak muntah, ndak sendawa gitu. Lewat mana dia keluar? Ke langsung. Kayak, oh, kayak nafas aja gitu. Uh, kayak embusan nafas gitu. Sama telinga ini kayak bedengung. Oh. Bisa di oh, ya ini karena belajar kali ya. Dia maksudnya bisa di di diperhalus di gitu ya eh, nah, hmm. biasa kan kalau kalau pasien biasa tuh, kalau kita rukyah, jinnya keluar tuh kan muntah, muntah sampai dia kayak gimana gitu kan atau sendawa sampai kayaknya sakit gitu kan hmm. ini enggak kayaknya cuman kayak hembuskan gitu langsung keluar gitu ya? cuman badannya langsung kayak rasa plong sekarang plong rasanya? Hmm. Alhamdulillah pertama tadi tuh yang sebelum udah jadi yang pertama, terasa keluar, kayak terasa keluar Emang keluak dia mulut tu, pada mau mentah sih tak, tidak. Tapi tidak muntah ya, dia keluar tetap dari mulut ya. Hmm. Oh, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua beda ya tadi. Yeah, iya, kayaknya berat. Kayaknya ini ya apa? Garang <laughs> melawan mau mau itu dia. Alhamdulillah Allah melindungi.